Jordi selamat ya, sudah dapat uh, bimbingan dari mentor yang luar biasa Legenda stand up comedy, Sony Tulu, eh salah ya Ramon Papana, nih yeah, mantap, sukses selalu Jordi dia, ya. Ditunggu di open mic, iya yeah.